Ya, nama saya Agung, umur saya 38 tahun, uh, saya penyintas skizofrenia. Pengalaman uh, saya, saya masuk rumah sakit dan dirawat. Uh, pengalaman skizofrenia juga mendengar suara-suara seperti halusinasi, terus ya halusinasi yang paling parah ya, gitu. Terus saya juga masuk rumah sakit, pindah rumah sakit, terus dikasih obat. yang paling membantu sih istri saya dulu ya, dia juga bantu ke dokter konsultasi, dia cari tahu apa itu skizofrenia, terus semenjak saya juga punya anak, yang ngebantu juga jadi ada temen, juga. ibu saya juga bolak-balik ke rumah sakit konsultasi dengan dokter. Nah, itu ada proses 3 tahun. Tiga tahun, jadi saya emang rawat jalan juga, rawat jalan, terus pokoknya teratur minum obat aja deh, kalau mau sembuh. <gulau> obatnya tergantung dari dokter ya, karena tiap orang beda-beda obatnya, jadi nggak sama obatnya. Saya obatnya Olandos, Olandos tergantung juga ada milinya, ada mili 5 mili, 10 mili. Itu ada yang 20 mili, saya yang 10 mili. Apa sih lebih ke ngantuk ya? Antuk kayak. Terus eh ya itu aja sih yang saya rasain ngantuk. Itu tapi memang ada juga yang anti cemas juga, anti cemas. Iya berat. berat itu adalah kalau relapse ya, kalau kambuh gitu, kita kayak nggak sadar gitu, kayak nggak sadar, terus uh, cemas, nggak bisa tidur, gelisah gitu ya, nggak bisa. Uh, ya itu yang paling, kita kita nggak bisa, ini karena kita nggak sadar sih ya, terjadi gitu ya, tapi sesudah selesai baru kita pikir, oh tadi kok kita kayak gitu gitu. gitu. Uh, kalau kambuh gitu, paling kita ya, emosi inisiatif sendiri ya, langsung cepet-cepet minum obat gitu, terus ya udah. Hmm. Ntar ada dengan sendirinya juga sih kadang-kadang. Hmm. Berarti langsung sembuh begitu? Iya, langsung minum obat terus istirahat ya udah sembuh. Gak lepas dari obat ya, itu emang paling vital sih dulu saya mikirnya nggak mau minum obat, nggak mau minum obat karena gitu, tapi itu perlu sih emang obat. Kalau kita nggak minum dia lebih cepat kambuhnya gitu. Kalau untuk caregiver sih banyak-banyak sabar ya. Kalau untuk penderita cari aktivitas, cari aktivitas gitu daripada lamun-lamun jadi berhalusinasi mending cari aktivitas deh. Oh. Aktivitas apa aja kita alpin olahraga kayak Terus kalau kita udah di rumah dengar suara-suara kita nonton TV kayak denger musik kayak pokoknya cari aktivitas kalau diem-diem pasti relapse sudah. Hmm. <laughs> ya, sekian dan terima kasih.